Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di berkah channel saya ucapkan salam kenal selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan tips-tips pada teman-teman semua terima kasih teman-teman kali ini saya akan memberikan tips mempersiapkan dana darurat agar keuangan selamat setiap orang mungkin termasuk kamu kerap melupakan betapa pentingnya sikap antisipatif terhadap beragam hal termasuk keuangan kebanyakan dari orang-orang di dunia ini akan bersikap antisipatif saat suatu hal sudah terjadi bukan saat jauh-jauh hari sebelum terjadi di mana kamu baru berpikir untuk mempersiapkan dana darurat setelah keuangan kamu benar-benar berada dalam keadaan darurat sayangnya mengumpulkan uang untuk mempersiapkan dana darurat memang tidaklah mudah Bahkan bisa dibilang lumayan rumit, terutama karena kebanyakan pengeluaran lain yang harus dipenuhi. Lalu, mengapa setiap orang perlu mempersiapkan dana darurat? Ada kalanya kebutuhan mendadak harus dipenuhi, sementara budget yang kamu miliki saat ini terbatas untuk kebutuhan lainnya. Jika terjadi sesuatu dan kamu membutuhkan dana segar untuk menghadapinya, maka dana daruratlah yang jadi solusinya misalnya terjadi suatu bencana yang tidak dapat kamu prediksi sebelumnya kamu bisa memanfaatkan dana darurat yang kamu miliki sebagai recovery atas permasalahan yang kamu alami oleh karena itu jika kamu sudah memantapkan diri untuk mulai mempersiapkan dana darurat berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang yang pertama, pahami kondisi terkini keuangan kamu Berapa jumlah pendapatan kamu setiap bulan Lalu berapa jumlah pengeluaran kamu setiap bulannya ketahui cash flow kamu saat ini sehingga nantinya kamu juga tahu berapa jumlah uang yang bisa kamu sisihkan untuk berbagai keperluan seperti menabung, berinvestasi, serta mempersiapkan dana darurat. Agar lebih mudah, jangan lupa untuk mencatat cash flow kamu buat pembukuan khusus untuk keuangan kamu. Selain berguna untuk memantau pengeluaran yang sebenarnya tidak penting dan bisa dikurangi ini akan memudahkan kamu dalam menyisihkan uang khusus dana darurat Yang kedua, tentukan jumlah dana darurat yang harus kamu siapkan Katakanlah dalam sebulan kamu harus mempersiapkan 5-10% dari total pendapatan kamu khusus dana darurat Kamu bisa melakukan perhitungan prediktif untuk hal-hal yang mungkin terjadi nantinya contoh biaya perbaikan mobil atau motor kamu jika mogok dan perlu diperbaiki adalah 3 juta belum lagi jika rumah kamu kebanjiran sehingga akan mengalami kerugian sebesar 5 juta misalnya dalam dua kasus tersebut artinya kamu harus mempersiapkan dana darurat sebesar 8 juta untuk bulan ini atau bulan depan itulah target dana darurat yang harus kamu siapkan demi mengatasi berbagai persoalan darurat yang ada Berbagai perhitungan prediktif atas berbagai permasalahan seperti dua contoh tadi, bisa kamu jadikan acuan. Kamu juga bisa menambah beberapa contoh kasus seperti biaya berobat, keperluan sekolah anak, hingga ekspansi bisnis. Jika kamu sudah memiliki target, maka kamu bisa mengetahui harus mempersiapkan dana darurat kamu mulai dari mana. Tips yang ketiga yaitu rekening baru khusus untuk dana darurat setelah menentukan jumlah dana darurat yang sekiranya harus dikumpulkan beberapa waktu ke depan, hal yang harus kamu lakukan berikutnya yaitu membuka akun rekening baru yang dikhususkan untuk tabungan dana darurat Tujuan membuka akun baru yaitu agar uang kamu lebih teratur pembagiannya Sehingga budget untuk dana darurat kamu tidak akan teralihkan untuk membiayai keperluan lain Pertimbangkan pula untuk membuka rekening di institusi perbankan Yang tidak membutuhkan saldo awal yang besar saat pertama kali membuka rekening Serta mematok biaya administrasi bulanan yang lebih murah membuka akun rekening baru juga bisa kamu manfaatkan untuk menabung jadi tabungan kamu pun tak terganggu dan tidak teralihkan untuk membayar keperluan kamu yang lainnya lalu tips yang keempat mulai secara perlahan jangan terlalu paranoid Ketika akan memulainya Sebab bukan berarti kamu harus Mengalokasikan sebagian besar Uang yang kamu miliki langsung Untuk dana darurat Mulailah secara perlahan Asalkan rutin Dan memiliki konsistensi Persiapan dana darurat ini Sifatnya jangka panjang Serta Bukanlah sesuatu yang bisa kamu kerjakan dengan cepat dan langsung bisa diselesaikan Lakukan seperti saat kamu sedang mencicil hutang Walaupun pelan, asalkan konsisten dan membuat kamu termotivasi untuk mengumpulkannya lebih banyak lagi Dan tips yang terakhir, tekan pengeluaran Langkah terakhir yaitu menekan pengeluaran kamu Kurangi pengeluaran untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mendesak Apalagi sesuatu itu tidak termasuk golongan penting Kamu bisa mencari alternatif untuk produk tertentu yang lebih murah harganya Namun menawarkan fungsi dan manfaat yang sama Seperti produk deterjen, kamu tak perlu membeli deterjen yang mahal Toh yang murah memiliki fungsi sama dan bisa saja lebih wangi Semakin kamu menekan pengeluaran Maka semakin banyak uang yang tersisa untuk kemudian dialokasikan Khusus untuk dana darurat Selain itu, kamu juga bisa mempengaruhi diri kamu sendiri Untuk bersikap non-konsumtif demi membantu menekan pengeluaran Lalu apa selanjutnya? Setelah menerapkan tips mempersiapkan dana darurat, sekarang rutinlah mengumpulkan dana darurat dengan cara menyisihkan uang kamu secara perlahan khusus untuk kebutuhan tersebut. Sama seperti ketika kamu menabung, hanya saja ketika kamu mengumpulkan dana darurat, Dana tersebutlah yang akan kamu gunakan untuk berbagai kebutuhan tak terduga yang mendesak. Kamu juga bisa mencari sumber pendapatan baru seperti berbisnis atau berinvestasi untuk memudahkan kamu mengumpulkan dana darurat. Demikian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.